Desa Penanti Dangin Puri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madia, Denpasar. Desa ini ternyata memiliki kaitan dengan keluarga besar Arya Pinati yang datang dari Jawa. Menurut Wikipedia, sejarah Desa Penanti diawali dengan pelantikan enam orang adipati, di enam daerah oleh Raja Majapahit. Sri Krishna Kepakisan adalah Adipati yang dilantik menjadi penguasa di Bali dan berkedudukan di Desa Samplangan Gianyar. Beliau memimpin Bali didampingi beberapa Kesatria Kediri dan Daha serta para Arya diantaranya Arya Pinati, Arya Singasardula dan lain-lain. Siapakah Arya Pinati? Mari kita telusuri asal-usulnya berdasarkan tulisan yang diunggah di laman wabatsejarahbali.blogspot.com Diceritakan, empu Mantra di daerah Jenggala tidak memiliki keturunan. Beliau kemudian membuat upacara homa berseranakan seonggok arang disertai dengan permata sebesar ibu jari, dengan tujuan agar beliau memiliki putra yang lahir dari kehebatan yoganya. Melalui upacara itu maka keluarlah seorang putra dan diberi nama Mani Angkeran. Sayangnya, Mani Angkeran punya perilaku tidak baik. Selain sangat banel, ia juga gemar berjudi dan segala bentuk perjudian dikuasainya. Karena kegemarannya itu, semua harta benda orang tuanya habis digadaikan, termasuk tempat air suci atau siwamba. Sementara ayahnya bingung memikirkan hal itu, ia menghilang dari rumah. Ayahnya mencari mani angkeran ke sana kemari hingga tiba di Besaki. Dan di sana beliau bertemu dengan Naga Basuki yang memberitahu beliau bahwa putranya telah tiba di rumah. Mulai saat itu mereka akhirnya bersahabat dan Empu Sidimantra diberi banyak emas oleh Naga Basuki karena ia bersisikan emas. Naga Basuki meminta kepada Empu Sidimantra agar merahasiakan hal itu. Akan tetapi, rahasia itu akhirnya diketahui juga oleh Mani Angkeran. Ia lalu pergi menemui naga Basuki dan ia pun diberikan emas yang banyak. Mani Angkeran sangat loba. Ia juga menginginkan permata intan yang berada pada ekor naga Basuki dan tanpa pikir panjang, ditebaslah tempat intan permata itu naga basuki jadi sangat marah lalu bayangan mani angkeran dipatuknya sehingga ia hancur menjadi abu ayahnya memohon kepada naga basuki agar mani angkeran dapat dihidupkan kembali naga basuki pun menyatukan pikiran dan selanjutnya abu mani angkeran diperciki Tirta Sanjiwani sehingga Mani Angkeran dapat hidup kembali dan oleh ayahnya ia diserahkan kepada naga Basuki untuk dijadikan tukang sapu di kahyangan Basuki. Agar Mani Angkeran tidak kembali lagi ke jenggala, maka empu Mantra merasa perlu membuat penghalang untuk itu beliau lalu beryoga di gunung rupak dan menggoreskan tongkatnya hingga hancurlah gunung rupak itu yang selanjutnya menjadi lautan sempit dengan demikian putuslah Pulau Bali dengan Pulau Jawa dipisahkan oleh selat Bali mani angkeran yang menjadi juru sapu di Kayangan Basuki disebutkan menikah dengan cucu Kiduku Platung dan memiliki seorang putra bernama Idabang Bang Banyak Wide. Selanjutnya, diceritakan Mani Angkeran mengambil istri lagi. Yang dari Kenran memiliki putra bernama Ida Tulus Dewa. Sedangkan yang ibunya dari Pasak Wayabya bernama Ida Bang Kajakau. Sehingga, putra Mani Angkeran semuanya ada tiga orang. Setelah dewasa, Idabang banyak Wide kembali ke Jenggala untuk mencari kakeknya, sedangkan kedua adiknya tetap tinggal di Bali. Di Jenggala, Idabang banyak Wide bertemu dengan Empu Sedah dan ia dijadikan anak angkat sampai akhirnya bertemu dengan Ki Arya Beleteng dan ingin menikah dengan putrinya yang bernama Gusti Ayu Pinati. Namun, sebelum menikah, Ni Gusti Ayu Pinati memberi syarat kepada Ida Bang Banyak Wide. Karena Ni Gusti Ayu Pinati merupakan ahli waris tunggal, maka ia hanya mau dinikahi jika Ida Bang Banyak Wide bersedia menyuburin atau nyentane pada keluarga Arya Beleteng. Syarat itu diterima oleh Idabang banyak Widi, sehingga setelah menikah, kebangsaan beliau berubah dari Brahmana menjadi Arya, mengikuti bangsa mertuanya. Setelah Idabang banyak Widi menikah dengan Nigu Ayu Pinati, Empu Sedah berpesan kepada Idabang banyak Widi, "Sekarang kamu menjadi Arya Pinati. Aku memberikan anugerah ucapan berkhasiat padamu." agar kamu masih disebut sebagai keturunan Brahmana ini ada pemberianku kepadamu sebelah keris bernama ki Brahmana serta seperangkat perlengkapan memuja Pustaka Weda junjunglah ini sebagai pusaka leluhur sebagai jati dirimu selaku Arya pinatih yang berasal dari keturunan Brahmana ada juga petuahku hadapanmu jika yang membawa ini nantinya ada yang pintar, boleh ia ya dijadikan pendeta, serta menyucikan diri beserta keluarganya sampai pada ajalnya nanti. Jika yang meninggal telah disucikan menjadi pendeta, pada saat menyelenggarakan upacara kematiannya, boleh memakai upakara seperti yang dipakai oleh seorang Brahmana Suligi, boleh memakai padmasana dan busana serba putih. Dari perkawinan antara Idabang banyak Widi dengan Gusti Ayu Pinati lahir seorang putra bernama Idabang Bagus Pinati. Setelah Idabang Bagus sunati dewasa, beliau mengambil istri juga dari keturunan Arya Beletang dan memiliki putra bernama Idabagus Pinati. Idabang banyak Widi yang telah berusia senja kemudian berpesan kepada anak cucunya. Agar mulai saat itu mengganti gelar ide bagus dengan gelar Wangbang Pinati sampai kelak kemudian hari. Setelah menerima nasihat itu, anak cucu beliau menjadi Arya Wangbang Pinati dan diumumkan di seluruh daerah. Demikian secara ringkas asal usul keluarga besar Arya Pinati. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.